Kisah Mahapatih Gajah Moda, Modo Karipuro, Hamukti Mokso. Karya Langit Krisno Hariyadi. Episode 3. Orang-orang menyatukan pandang ke arah yang sama dengan hati terbelah. Mahapatih Gajah Modo juga mengarahkan perhatiannya pada arah yang sama, tetapi dengan cara pandang agak salah tingkah. Langit yang tampak bersih rupanya mampu menyebabkan Mahapatih Gajah Mada resah. Prabu Hayam Wuruk tidak memiliki tubuh yang gagah bidekso sebagaimana prajurit umumnya. Akan tetapi, upaya yang dilakukannya untuk tetap berjalan terus meski terhuyung-huyung menjadi gambaran betapa kukuh hatinya. Matanya tajam memandang ke depan. Namun, mata pemuda tampan itu sedang terjebak dalam kubangan duka yang tak terukur kepekatannya, berbumbu amarah yang nyaris tak tertahankan. Akan tetapi, apa mau dikata, yang terlanjur terjadi tidak bisa diulang. Seorang lelaki tua pembaca pertanda alam yang sedang jongkok termangu di sudut lapangan bubat, sibuk menandai apaah peristiwa yang terjadi di Songo Turongge Paksawani itu, sudah menjadi garis pepesten, telah menjadi kehendak para dewa di langit. Sulit bagi kakek tua itu untuk memahami mengapa Mahapatih Gajah Mada bisa melakukan tindakan macam itu. Kakek tua itu punya alasan untuk menitikkan air mata. Orang-orang menyatukan pandangan ke arah yang sama, sebagian di antaranya adalah para prajurit yang ingin menggantikan apa yang dikerjakan Prabu Hayam Buruk. Namun, Rojo Majapahit yang berlumuran darah itu tidak memberi kesempatan. Apapun yang akan terjadi, langit amblek sekalipun, tak akan ia berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil alih. Meski dengan terhuyung-huyung, meski dengan kaki gemetar oleh Roso Capai yang luar biasa. Prabu Hayam Wuruk tetap kukuh pada kemauannya. Seorang perempuan tua jatuh terduduk dan ikut pingsan. Duh Gusti yang manon paringamau Pangapuro, letup seseorang entah siapa. Di sepanjang jalan yang dilewati Raden tetap perempuan-perempuan berjatuhan, menjerit, dan pingsan. Ada yang melolong dan mendadak merasa akan gila. Seorang prajurit yang dengan setia berjalan di belakang Raden tetap, mendadak merasa dirinya lah yang berhak mewakili sepenuhnya apa yang dirasakan rajanya. Mahapatih Gajah Moda yang berjalan agak di belakang, melihat dengan jelas apa yang dilakukan prajurit itu. Prajurit itu melakukan hal yang tidak terduga. Prajurit itu tiba-tiba mencabut keris di pinggangnya dan mengangkat pusoko berlekuk itu tinggi-tinggi. Lalu, dengan tiba-tiba dan tanpa diduga siapapun, ia ayunkan keris itu untuk ditenggelamkan ke tengah dadanya sendiri. Padahal, keris itu sangat beracun. Sedikit saja goresan dari keris yang berlumur warangan dan racun uyar weling itu, menjadi jaminan orang yang tercederai pasti mati. Padahal, keris itu mengunjam sedemikian dalam di tengah dadanya. Prajurit itu terjatuh dan seketika menyajikan sebuah pertunjukan yang membuat miris siapapun yang melihatnya. Dalang Tirta Raju menyempatkan menoleh. Namun, ia tidak terusik oleh peristiwa yang dengan segera merepotkan banyak orang itu. Apa yang dilakukan prajurit yang dengan gagah berani memutuskan kampus diri, itu menjadi pemantik gagasan bagi prajurit lain untuk melakukan hal yang sama. Prajurit berikutnya hanya prajurit rendahan. Namun, ia amat bisa memahami pedih macam apa yang dirasakan Sri Raja Negoro tanpa menyimpan secuil pun keraguan, prajurit itu berniat mengikuti jejak sahabatnya. Prajurit itu mencabut kerisnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, kemudian menenggelamkannya ke tengah dada. Prajurit ketiga mencoba meniru. Namun, dengan sikap seorang prajurit tua yang mampu berpikir jernih, berusaha menggagalkan apa yang akan dilakukan prajurit ketiga itu. Dengan tangkas, prajurit tua itu berusaha merebut keris yang dipegang prajurit yang akan bunuh diri itu. Upaya itu berhasil. Celakanya, salah satu bilah dugung itu malah melukai telapak tangannya. Seketika, pucat wajah prajurit tua itu melihat darah yang sedikit meleler keluar dari telapak tangannya, berwarna hitam, pertanda amat nyata keris yang mencederainya, juga amat beracun. Mati aku, desis prajurit tua itu. Gagak ketawang terus berjalan. Ia tidak peduli pada apa yang terjadi di belakangnya. Sekali lagi dan untuk yang kesekian kalinya, Prabu Hayam muruk jatuh terduduk. Akan tetapi, tetap tak ia berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil bebannya. Beban yang membuat hatinya remuk redam. Diyah kekasihku, Janiaworo mengeluh. Akan tetapi, Diyah Pitaloka citra resmi yang berada dalam pepongan pagar antimun tidak menjawab keluhan itu. Tak ada tarikan nafas dari mulutnya. Tak tampak dada yang mengombak. Rambut panjang dari kepalanya yang terkulai menyita perhatian semua orang. Sebelumnya, dengan mahkota sebagai pertanda ia seorang ratu, Diyah Pitaloka tampil berwibowo. Namun, kini dengan tak lagi bermahkota dan rambutnya yang panjang terurai, Yah Pitaloko menggerus siapapun yang meragukan kecantikannya. Semua orang melihat, meski tubuh yang memayat itu tampak pucat, secara tato terlihat jauh lebih cantik daripada gambarnya.